Sebaliknya, waspadai jika Euro (US) dibergerak bullish dan bertahan di atas area 1.09000, karena ada potensi Euro (US) diberbalik bergerak bullish ke sekitar area 1.094.02. Sekian analisa forex untuk tanggal 8 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212983.